Sudah terkoneksi ke SLIK OJK. Jawabannya sudah untuk aplikasi yang satu ini yang kita bahas pada enam aplikasi hari ini, salah satunya yang sudah terkoneksi ke SLIK OJK. Adalah... Assalamualaikum Assalamualaikum wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua seluruh sih ya Ya mungkin hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah memakan tombol subscribe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 Baik, ya. Hari ini kita pengen ngebahas 6 aplikasi pinjol yang paling banyak di request sama teman-teman yang lain, yang katanya hari ini belum mampu melakukan pembayaran di enam aplikasi ini. Dan ternyata aplikasi ini menyimpan banyak misteri dan akhirnya hari ini banyak yang bertanya-tanya apakah 6 aplikasi yang akan kita jelaskan ini sudah legal OJK dan apakah mereka akan mendatangkan debt collector lapangan ketika kita belum mampu melakukan pembayaran dan apakah mereka akan melakukan penyebaran data. Dan apakah mereka memang sudah terkoneksi ke Slik OJK? Oke baik, hari ini kita pengen ngebahas satu per satu terlebih dahulu. ya. Kita mulai dari aplikasi modal nasional. Nah, siapa yang hari ini sedang menggunakan aplikasi modal nasional? Dan hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi modal nasional ini? Dan pertanyaannya apakah aplikasi modal nasional sudah legal OJK Jawabannya sudah Aplikasi modal nasional memang sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Dan hari ini banyak yang belum mampu melakukan penyicilan ataupun mungkin pembayaran Lalu bertanya-tanya apakah aplikasi ada modal ini akan melakukan penyebaran data ketika kita belum mampu melakukan pembayaran Banyak ya yang bertanya-tanya seperti itu jawabannya tidak boleh ya aplikasi modal nasional tidak boleh melakukan penyebaran data karena mereka adalah salah satu aplikasi pinjol legal OJK dan hari ini apakah aplikasi modal nasional sudah memiliki debt collector lapangan hari ini banyak yang bertanya-tanya apakah aplikasi A, B, dan C ini sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak Gak tahu apa memang kangen didatengin sama depkolektor kolektor lapangan sampai dengan hari ini kalian tetap kepo. Jawabannya untuk di aplikasi modal nasional belum memiliki depkolektor kolektor lapangan. Dan apakah aplikasi modal nasional sudah terkoneksi ke SLIK OJK? Hari ini banyak yang khawatir tentang SLIK OJK. Sebelum melanjutkan video ini, aku pengen mengetahui dulu. Apa sih yang kalian takutkan ketika kalian sudah terkoneksi ke Sliq OJK? Hanya satu bang, kami takut untuk tidak bisa berhutang lagi. Jauhkanlah pemikiran seperti itu. Hari ini fokuslah terlebih dahulu pada kehidupan pribadi, keluarga, dan pekerjaan kalian. Nah, apakah aplikasi modal nasional sudah terkoneksi ke Sliq OJK? Jawabannya... Belum, aplikasi modal nasional belum terkoneksi ke SLIK OJK. Oke, baik itu untuk aplikasi yang pertama, kita akan lanjut untuk aplikasi yang kedua. Kita pengen ngebahas aplikasi Klik Kami. Banyak juga yang bertanya-tanya tentang aplikasi Klik Kami. Apakah aplikasi Klik Kami sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK? Jawabannya sudah. Aplikasi klik kami sudah memiliki 100 terdaftar dan berizin di OJK. Artinya mereka ini adalah aplikasi pinjol legal OJK. Dan apakah aplikasi klik kami akan mendatangkan debt kolektor lapangan? Atau mungkin yang bertanya-tanya apakah aplikasi klik kami ini sudah memiliki debt kolektor lapangan? Jawabannya belum. Untuk aplikasi klik kami belum memiliki debt kolektor lapangan. Dan apakah mereka akan melakukan penyebaran data? Jawabannya tidak boleh, karena mereka salah satu aplikasi pinjol legal OJK yang memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan apakah aplikasi Klik Kami sudah terkoneksi ke SLIK OJK? Untuk aplikasi Klik Kami belum terkoneksi ke SLIK OJK, jadi sudah terjawab ya, untuk di aplikasi Klik Kami. Nah kita pengen lanjut untuk di aplikasi yang ketiga adalah aplikasi pinjam yuk. Siapa hari ini yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi pinjam yuk? Dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi pinjam yuk ini? Nah apakah aplikasi pinjam yuk sudah legal OJK? Jawabannya sudah. Aplikasi pinjam yuk sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan apakah aplikasi pinjam yuk akan mendatangkan debt kolektor lapangan ketika kalian uh, belum mampu melakukan pembayaran ataupun mungkin penyicilan. Atau mungkin hari ini ada yang sudah ditakut-takuti ya dengan aplikasi pinjam yuk yang katanya akan mendatangkan debt kolektor lapangan. Untuk per hari ini aplikasi pinjam yuk belum memiliki debt kolektor lapangan. Dan apakah aplikasi pinjam yuk akan melakukan penyebaran data ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran? Jawabannya tidak boleh karena aplikasi pinjam yuk sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan apakah aplikasi pinjam yuk ini nantinya akan terkoneksi ke selik OJK atau tidak? Jawabannya belum tahu. Dan untuk per hari ini aplikasi pinjam yuk belum terkoneksi ke selik OJK. Jadi, terjawab sudah untuk di aplikasi Pinjam yuk. dan kita pengen ngebahas lagi untuk di aplikasi yang keempat, aplikasi apakah itu? Aplikasi Bantu Saku. Siapa hari ini yang sedang menggunakan aplikasi Bantu Saku dan mungkin sudah punya pengalaman tersendiri, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini ya. Nah, apakah aplikasi Bantu Saku sudah? Memiliki status terdaftar dan berizin di OJK, jawabannya sudah. Aplikasi Bantu Saku sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan apakah hari ini aplikasi Bantu Saku sudah memiliki debt collector lapangan? Jawabannya belum. Untuk aplikasi Bantu Saku belum memiliki debt collector lapangan. Dan apakah hari ini aplikasi Bantu Saku akan melakukan penyebaran data ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran? Jawabannya tidak, dan tidak boleh dilakukan oleh aplikasi Bantu Saku. Semua aplikasi pinjol legal OJK tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. Mereka tidak boleh melakukan penyebaran data apabila kalian memang belum mampu melakukan penyicilan, ataupun mungkin. Pembayaran di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK dan apakah aplikasi bantu saku sudah terkoneksi ke SLIK OJK? Jawabannya belum. Aplikasi bantu saku belum terkoneksi ke SLIK OJK. Nah, kita pengen ngebahas untuk di aplikasi yang kelima. Aplikasi apa yang hari ini ada di urutan yang kelima yang akan kita bahas pada video kali ini? Aplikasi uang MI. Hari ini ada yang sudah punya pengalaman ketika menggunakan aplikasi uang MI dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi uang MI. Nah aplikasi uang MI apakah mereka sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK? Jawabannya sudah aplikasi uang MI sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan apakah aplikasi uang mi hari ini memang sudah memiliki debt kolektor lapangan? Banyak ya yang bertanya-tanya tentang aplikasi uang mi ini. Untuk per hari ini, aplikasi uang mi belum memiliki debt kolektor lapangan. Namun ada sebuah informasi yang harus kalian tahu. Apakah aplikasi uang mi sudah terkoneksi ke Slick ojk? Jawabannya. Sudah untuk aplikasi yang satu ini Yang kita bahas pada 6 aplikasi hari ini Salah satunya yang sudah terkoneksi ke Slip OJK Adalah aplikasi Uang Mi Dan apakah aplikasi Uang Mi Akan melakukan penyebaran data Ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran Jawabannya tidak Dan itu tidak boleh dilakukan oleh aplikasi Uang Mi Dan yang terakhir pada video kali ini Akan kita bahas adalah aplikasi ada Pundi, aplikasi yang terakhir pada video kali ini adalah aplikasi Ada Pundi. Siapa hari ini yang sedang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi Ada Pundi? Dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi ini? Aplikasi Ada Pundi sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Jadi aplikasi Ada Pundi ini sudah legal OJK ya guys. Dan apakah aplikasi Ada Pundi? per hari ini sudah memiliki debt kolektor lapangan jawabannya belum untuk di aplikasi adapundi belum memiliki debt kolektor lapangan dan apakah aplikasi adapundi hari ini akan melakukan penyebaran data Siapa hari ini yang mungkin sudah pernah diancam dari 6 aplikasi yang tadi kita sebutkan untuk disebar data? Jawabannya tidak boleh mereka lakukan karena 6 aplikasi yang kita jelaskan pada video kali ini adalah aplikasi-aplikasi pinjol Legal OJK. Dan pertanyaannya apakah aplikasi Adapun di hari ini akan melakukan penyebaran data? Jawabannya tidak boleh ya guys. Oke jadi itulah tadi 6 aplikasi pinjol yang sudah kita jelaskan pada video kali ini dan mudah-mudahan video ini bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, bisa membuat hati kalian tenang dan tidak gerusak-gerusuk kesana kemari untuk kalian yang masih sibuk banget untuk mencari dana talangan kesana kemari dengan cara gali lubang, tutup lubang, segera hentikan dan jangan diteruskan, itu sama saja kalian akan membuat masalah yang baru, yang hari ini masih berpikiran untuk menutupkan masalah yang lama, dengan cara menggali masalah yang baru, itu Bukan solusi yang terbaik Jadi apa bang solusinya hari ini Berhenti dan stop gali lobang Tutup lobang Berdiam diri saja sejenak nggak bisa bang nanti biaya denda dan bunganya akan terus bertambah di video yang sebelumnya kita udah ngejelasin berapa sih total biaya denda dan bunga yang boleh diberikan aplikasi pinjol legal OJK ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran nah untuk yang baru gabung jangan gerusak gerusuk silahkan dicek dulu video-video yang sebelumnya yang udah pernah kita share pada channel YouTube ini Oke okay, baik, terima kasih untuk kalian yang mungkin sudah menonton ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke okay, baik, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.